Akankah dolar New Zealand, US ditertahan di sekitar area kritis? Secara umum, bias harian pergerakan dolar New Zealand, US diterlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Jika pergerakan dolar New Zealand, US ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,70328 sampai 0,70063 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar New Zealand, US dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 0.70621. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.70063, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.69780. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.